Ini adalah mesin pasang kancing Simaru Serinya 373 Ini jarumnya kurang mentok ya bro. Jarumnya kurang mentok Nah kelihatan dari lubangnya ya Ini kurang mentok yang masang Gimana sih jerumnya teru. terus. apa kancingnya? Kita kan orang, tapi coba gede, kan Jumat 1 kan lebih boleh Miki mau. Eh, gimana? Apa? Silik itu kulkas ya Kita cek pakai kancing dulu ya Kita masukin ke dalam sininya Ke dalam robot Terus biasa seperti tutorial yang sebelumnya ya Kita injak bagian pedalnya, Terus injak, tahan Terus putar rodanya Samping kanan Putar apakah nabrak Nah ini juga nabrak ya nenggor gak begitu nabrak kalian bisa lihat ya ini ya jadi posisi jarumnya itu kurang di tengah kancing makanya kancingnya bisa nabrak oke sekarang kita coba putar rodanya ya roda samping kanan ini Enggak begitu nenggor sih, ya cuman nenggor enggak begitu nabrak. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, Goyang-goyang goyang goyang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, posnya guys itu tuh posnya <laughs> guys sekarang kita buka cover samping kirinya ya ini ada skrup 4 ini goyang-goyang banget ya tuh lihat goyang-goyang pas ketika posisi belok-belok ya zigzagnya kan bisa itu, nabrak jarumnya nabrak gak pas di lubang ya ini pasti juga, nanti jarumnya juga cepet patah lihat goyang-goyang ke mana. Oke, sekarang kita buka. Ini ada skor 4 ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Saya minta doa dari kalian seluruh masyarakat Indonesia. ini loh guys goyang-goyang ya ini goyang-goyang banget ya goyang-goyang goyang-goyang YouTube. Bikin hmm. sih, Kayak Yang hormon, kasar Pada ya. berusak. beli beli beli beli beli kota merah-merahnya ya, Pak. Itu tatang bulan apa, Pak? Iya. Mana merah-merah? Tuh. Dibuka sih, itu itunya dibuka tuh merah-merahnya. Tuh Ini. kan tatang bulan ya. <laughs> Masuk ya guys. Ini buat mas tuang servisnya yang lagi gehausen guys ada sedikit makanan dan minuman makanan khas tegal kabupaten tegal pisang goreng itu pisangnya baru kemarin ya om ya goreng kemarin ya terus digoreng lagi ya Iya <tuh> Nah, sekarang kita cek bagian sininya. Kita buka skrup ini ya. Tadi goyang-goyang banget si robotnya. Goyang-goyang tersebut ini enggak enggak mesti dari ini ya. bagian sininya ya roda ini yang membuat si mesin itu goyang-goyang. bagian sininya ya guys ya. Kita pakai kunci L kunci L ini. Goyang-goyang ya. Lihat Oke okay guys, ini adalah tadi ya. Setelah kita cari-cari, ternyata di sini nih. Ini ada kayak gear ya. Ada kayak gear, kalian bisa lihat di sini. Ini kurang nempel ke sini ya. Ininya nih kurang nempel ke atas. Kita putar puter, -puter aja rodanya ya. Terus kita nanti kendorin, terus kita tuk, e, dorong ke atas ya. Uuh, menceng banget. nah ini itu kurang ke atas ya kalian bisa lihat ini ada kayak ruang ya harusnya tuh dia tuh nempel nempel ke atas kita gunain pakai kunci L, air kunci L, gunain ya, kita putar lagi, mana ah, ya satunya lagi ya? Nih. Nah, ini nih, kita dorong ke atas nyampe dia tuh mentok ya nah ininya itu tempelin aja ke atas terus kita kencengin ya ini ada dua ya skrupnya ya kita kencengin jadi tadi tuh ada kayak ruang ini yang gak nempel ya bagian sini tuh nggak nempel ini ini sama ini tuh nggak nempel kalau ini udah nempel kita dorong ya tadi kita kendorin terus bagian sini ini ya kurang nempel ke sini ini gear ini sekrup ada dua ya kencengin lagi Kayaknya ini udah nggak nabrak ya Kita kencengin lagi coba ya cukup Sekarang kita lihat posisi mesinnya seperti apa ya Nah ini kayaknya udah nggak goyang-goyang ya dari suara juga nanti kita tes mesinnya seperti apa. Oke, sekarang kita tunggingin di lempengin lagi ya mesinnya. Susah banget nih posisinya. Oke. Coba sambungin. Kita tes ya. Banyak kencang tadi ya Punya juga tambah kayak halus Tadi kayaknya agak sedikit krok, krok, krok, krok. Ini udah enggak ya Cuma kita tes coba pakai jarum ya Apakah masih nabrak apa enggak Kita matiin dulu Kita cek lagi bagian sininya ya Ketika diputar butur Tadi kayaknya pas lagi setengah mau. Kita putar lagi rodanya ya Tadi kayaknya bagian sini agak goyang-goyang Sekarang udah enggak Kayaknya tadi ya gear tadi ya Yang kurang nempel ke atas Kemudian jadi penyebab Jadi ininya goyang-goyang yang lokrok Kita lagi coba Langsung aja pakai jarum. Coba hasilnya seperti apa ya? Jarum-jarum. Hai guys, sekarang kita pasang benang ya. Pasang jarum, pasang kancing. Coba, masih nenggora apa enggak? Semoga rahim. Masang kancingnya yang lurus ya biar. Ini jarumnya tumpul, jadi kayak ginasinya ya. Kak berhubung ini nggak ada ya. Jadi kita terpaksa pakai yang tumpul nggak apa-apa, yang penting jalannya nggak normal, sudah normal, maksudnya udah kita benerin. Nah seperti ini ya, hasilnya. Jadi emang tadi, tadi geri yang tadi ya, yang di bawah itu, setelah kita cari-cari juga nggak ada. enak sini Oke sekian dari video kami jangan lupa untuk bagiin video ini ke sama pengguna ya sama mekanik sampai bertemu di video yang sama Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you